Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Izin melapor dari ranting Banjarnegara, Pesantren Ranting Banjarjo cabang Merbok, pusat Madion. Di bulan Ramadan ini indahnya saling berbagi, bagi-bagi takjil beserta nanti dilanjut dengan buku baru. Salam seduluran.